Apakah emas berhasil rebound? Bias harian pergerakan emas terlihat berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase koreksi dari sekitar area resistan.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 Sebaliknya waspadai jika harga emas terus bergerak ke bawah dan menembus level 1810.06 Maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1801.87 Sekian analisa forex untuk tanggal 12 Januari tahun 2021 Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212